بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما <متغطال> وما أنا من المشركين <متغطال> إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين <متغطال> لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرك والمورب Allahumma, min kama min Allahumma min wal baraj. Selanjutnya kita bahas masalah iftitah. NU Muhammadiyah. Orang NU salat Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi buqrota asila datang orang muhammadiyah Allahu akbar Allahumma bait baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib sini Allahu akbar kabira yang kini Allahumma bait yang tengah preman baru taubat banyak nanya ke saya gimana Ustaz, sebenarnya iftitah itu apa saja. Maka saya tulis di sini iftitah, iftitah, iftitah satu, iftitah dua, iftitah tiga, iftitah empat, iftitah lima. Silakan baca, silakan hafal. Yang mau baca iftitah satu sah, yang mau baca Allahumma ba'id, sah, yang baca Allah akbar kabirah sah. Ketika Nabi saw sedang solat. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah ikathira. Wa ibu keratau wa asila. Selesai salat Nabi tanya. Manil qail. Siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira. Dia gentleman. Angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Saya yang baca Allahu akbar kabira. Apa kata Nabi. Futi'at Abu Abu Sama. Terbuka pintu-pintu langit. karena doa yang kau baca. Maka setelah itu apa kata Abdullah ibnu Umar ibnu al-Qattab radhiyallahu anhuma Sejak mendengar itu Aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira Hadis sahih Bagi yang baca Allahu Akbar kabira Tidak perlu dipermasalahkan Yang baca Allahu Akbar kabira Bagus Yang baca Allah ma'ma'id baini wa baina Bagus Yang baca wajah tu wajah ya liladhi fataras samawati Bagus Yang tidak ba baca iftitah sama sekali Sah Cuman ya ibarat makan nasi putih ke kecap sedangkan kita maunya makanan itu ada buahnya ada dessertnya, ada guci mulutnya ada oh air dari azikro maka banyak embel-embelnya zikirnya, bacaannya amat sangat bagus, dah selesai doa iftitah yang semua datang dari Nabi SAW, anda baca dua-duanya boleh anda baca satu juga boleh anda nggak baca juga boleh karena itu sunnah, tapi anda jangan ngolok ke orang lain, selesai Allah bay bayina ba adalah dua iftitah yang diajarkan Nabi. Kabiru, kathino, so bukerta, thira, juga diajarkan bagi Nabi. Baik, ini Anda boleh pakai dua-duanya, Anda boleh ambil salah satu. Anda boleh tidak membaca karena itu sunnah, yang nggak boleh Anda keluar naik di atas mimbar lalu Anda mengatakan itu salah, yang benar adalah ini. Anda jangan bikin gara-gara di tengah umat ini. Wallahu a'lam